Apakah emas akan bergerak bullish? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1854.70 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1845.15. Sekian analisa forex untuk tanggal 16 November tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.